Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu Taala dan mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya adalah kita pandai-pandai menjaga puasa kita supaya tidak sia-sia, ya dengan cara melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Tinggalkan hal yang sia-sia, ya. Jadi tinggalkan hal yang membuat kita ragu dengan kebenaran benarannya dan lain sebagainya intinya adalah kalau kita istilahnya berpuasa jangan sampai puasa kita itu guys sia-sia sia maksudnya yo kita nggak minum nggak makan cuman pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala kita kerjakan ya hal-hal yang menyia-nyiakan puasa kita merusak pahala puasa kita macam bicara yang tidak berfaedah ya kan terus istilahnya juga berbohong terus rofas ya rofas wala ya, fusu kawala ya, jidal ya kan jadi perdebatan dan lain sebagainya Hal-hal yang tidak penting itu kita tinggalkan Agar supaya terjaga puasa kita Lakukan kebaikan-kebaikan Memperbanyak membaca Al-Quran Zikir kepada Allah salat, Dan melakukan pekerjaan teman-teman sekalian Dengan baik dan benar Itu merupakan langkah supaya puasa kita diterima oleh Allah Taala Dan sedikit tanda-tanda yang saya ketahui adalah Ketika kita selesai puasa ini Ya ingin tahu bagaimana istilahnya Puasa kita diterima atau tidak Maka dengan mudah kita juga bisa melakukan puasa sunnah setelah bulan Ramadhan akbar Dengan giatnya kita melakukan puasa sunnah itu sendiri Ya kan Nah itu adalah ciri-cirinya seperti itu guys ya Wallahu'alam Bisa Itu yang saya ketahui dan ada banyak lagi Nanti kita sepil lah ya kan Nah di sini kita akan melihat guys ya Requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram Nah di sini ada channel dari Kak Nana guys Allahu akbar, dah lama ya. Eh. Tak ada requestan daripada teman-teman sekalian untuk channel Kak Nana Supah ini. Dan masya Allah, Kak Nana ini memang behelah pembawaan dia ya? Kan, dia membangun hubungan antara orang Thailand dan juga orang Malaysia dan juga orang Indonesia tentunya seperti itu. Karena kita faham apa yang disampaikan oleh Kak Nana ini, guys. Saya sudah penasaran, guys, di Thailand ternyata ada bazar Ramadan juga ya? Ternyata, ya kan? Ah, di sini suasana bazar Ramadan Yaring Patani Selatan Thailand. Nah, saya penasaran sekali guys bagaimana suasana di Thailand sana ketika bulan Ramadan, bazarnya bagaimana? Kalau biasa kan teman-teman request di Malaysia gitu kan. Nah, di sini ketika saya cek di IG saya ternyata ada yang request ya kan daripada Kak Nana Supaphon ini guys ya di Thailand ini. Nah, langsung saja kita play videonya guys. Let's go. Sini, sini aku anak muda sama come, come. Oh, come come. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita duduk di pasar Romodon di Jambu Nanti kita nak tengok okay. Jambu, waduh gapuk Masya Allah, ya. di sini kalau kita lihat banyak budak-budak yang Apa namanya guys, pakai topi-topi, terus pakai jubah macam tuh Ini seronok sangat lah, betul lah guys uh. Ada tebu guys. Oh ni ini ada tebu ada tebu eh tebu eh tebu ada tebu seorang di sini dek. Ah tengok ah tiap kali tiap Oh wow. yang beli dek, oh beli gam. Sedak eh tebu tu. Oh sebab sedak. Ah tadi ya. Tengok tengok tu. Apa ini susah ah, Macam sedap. Oh ini kayak daging-daging terus ada kuahnya. Apakah tom yam guys? Ya. <laughs> Tengok-tengok <Jualian asu. mukti> <gupik> Oh sedap Oh tak okey ya yeah, benerlah tak miam Okey nanti kita nak boleh tengok ni kedai, kedai, Okey kedak air, kedak okay. air. Kedak Biasa kalau Malaysia panggil air balang air. Macam ni dah? Sini tengok ni, buat-buat sepuluh kot sahaja Sepuluh? Kalau sepuluh tu berapa ya? Eh? Kat Malaysia berapa? Kat Indonesia berapa? Eh? Tak faham juga ni kat Thailand tu Masih bawa saya air Pati. Mata uang Thailand saya belum faham. Ni ayo, ni ayo susu ni. Oh, sedap ni. Ayo, letak susu. Tak tahu apa lah aku. Buat capo. Lagi kita gi kedai ni, kedai ni sehor blok ni. Odo, banyaknya kuih. Ah, gorengan gini enak banget asli. Tapi bikin lemas lho, guys. Ya, ayah pun. Sini laku anak muda cuma comel. Oh, comel, guys. Masya Allah, ya. Yeah. Oh. Jadi anak solehah. Ini juga orang mana, Bantu orang tua, ya, kan? Oh, ini kan? bahagiakan orang tua. Rabu ayat. Orang panggil Rabu ayat. Macam oh, sedap tapi saya enggak kenal itu jajanan apa guys. Oh, ini, ini, ini, ini. Takoyaki. Rasul betul kan sushi oke okay. sushi guys sedang nih sushi Jepang Jepang gitu guys ya oke okay. ada ikan gerek juga ada ikan kering kan asin itu sambusa oh sedap nih guys sambusa tu saya kalau dekat Arab dulu ya kan, dekat Arab tu biasa kalau bersama dengan orang Patani, ada Muhammad Patani, ya, kawan saya kat sana dulu. Tak tahulah sekarang, dia dulu kat Bisfalah kat sana kan. Biasa dia bawa travel-travel daripada Malaysia juga kan. Jadi biasa kalau bulan puasa, saya pernah berbuka dengan beliau tu, pasti ada Sambusa lah kat sana. Asli, memang sedap guys. Ternyata di Thailand juga ada kan. Saya. Ah. Kira, Kira Thailand tak ada lah kan? oh, Beza gitu, tahu. beza ya. banget Oh, oh apa oh. ni <laughs> oh, oh. Sedak ni guys Wah oh. gula Roti pai ni, soho si ni sedak ni Wah kaca sekejap gula Lalu ni apa dah Sedak ni Sedak ni <Sukur> oh, oh. oh, nah nah, sobladipson, so, oh. nah, tengok nih. Ah, na'abir nak ada. Na'abir. Ini na'abir ini sobladipson. Apa tuh? Dua gan nak, polak ke steak. Polak ke sah. Sah nih, tengok. Okay. Oke, eh lembut oh, guys, rotinya guys. Steak. Kalau Ini macam tamis-tamis iya. gitu ya kalau di Arab itu, bukan tamis sih kayak Terima apa ya khas, gitu sih. ya jazakallah, kau ini. Enak itu tadi, kayak roti canai mungkin ya, tapi beda. Dua puluh, mungkin sama lah guys, lima ringgit ke macam tu. Kat sini kon lima uh, ribu lah, lima ribu. Kau ni apa aje? Oh laksa ni, laksa, laksa. Weh sedak eh, guys, kan? Banyak isi hmm. dia. Ay, mokok ada belakang. Oh Ay, cantik nah. dia buat. Okay. Oh. <laughs> Penampilan itu memang penting. Oh. ya kan. Tapi tak kalah penting rasanya. Ini air berdegang. Oh. Okey air degan guys. Sedak ni. Tuan. Ikan tukuk. Apa ni? Ikan Ikan asin. Lima pulak kosa. Ya. Woi, oh, ini ikan pari, guys. Pari bakar itu enak banget, apalagi bakarnya itu kayak pakai kecap gitu, guys. enak banget asli. Oh iya, lima puluh, empat puluh lima, punya aja makin. Ya Allah, enak loh. banget makin ini. Lu gak Ah ada nih ya tuh, cowoknya iya tuh, cowoknya siku. Oh, ini keda, keda laut nasi, mau buat sosok, tuh, asosok. Asal lagi todak, noh, noh, make gap, gue diobok, alah, tempat okay. ini. Tom yam so. hmm. ah huh, so. oh, ada apa teka? Ame konsep tomแซ่ อ่า tomแซ่ ada. Uh itu ada cumi говорi. guys. Tom yam tomแซ่ bas. Ah jual di mana? Neplokkos. Neplokkos ah ni tom saluike. Oke ikannya gotcha. itu. <imas> Ini kedada Daging bakar Daging bakar Habis dah baka ni saja oi oh, sedaknya ah uh, ni puluk gapak ke okay, panggil puluk puluk puyo eh gapo tepakmu tepuk pakmu Eh unik guys kat sana tak ada nak mena yuk jaman tuh ini ini, ini ini ini keren loh belum pernah lihat aku kayak gimana rasanya ini manis kah atau guri oh dimakan sama selada gitu guys ya kayak kayak siomay gitu mungkin dia ya. tak faham lah sel sel gitu ya ah gatuk betah Okey. Oh, patay. Patay. Apa sih namanya guys? Lupa. Mi mi. 45. Kung hei. Macam apa? 35. 35. Di Pak Pelimau, di Pak Pelimau. Kita tulis. Wetiao gitu ya. apa sih namanya Pak Lai? Aiy, lupa lah guys. Oh, oh, apa gitu. ni? Ya Allah guys Enak banget Ayam bakar nih Atuh. Ya Allah, asli bikin giler, guys. Senuk, ah, kananah bikin giler, okay. terliur, okay. kan? Terliur kalau bahasa Malaysia-nya. Indonesia giler, guys. Ada pulau Posiar, Wah. Ah, ini. Pulau. Pulau. Pulau. Apa-apa apa-apa itu, Kak Sandi? Ini aja pusing sungguh, tengok. sebab Ayam tawas. Biu biu biu biu biu. Oh tengok ni, ada tiga ekor ah, jumpa, jumpa, Oh jumpa. dah habis dia dah Berjual kan ni bel Ekor satu, satu, satu, satu, satu lapis kat you Satu lapis, besar ni satu lapis Oh sedak ni Okay ni lah suasana pasar remodan di uh, Gapanama Jaring Jambu, jambu, jambu oh, yeah, Siapa ring. mari, kita boleh pagi jalan di jambu Ha, oh, ramai sungguh orang. Okay. Banyak makin ni tak tahu nak tanya kat mana so tapi siapa yang sereker boleh ha demo okay, dia banyak. dah bawa juadah ah, untuk ibu buka, buka Untuk eh. kita. Okey, salam balik poin Candy Dono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata -kata oh, Ayam kita, golek kita, guys. Kita. Menu terlaris oh, di bulan Ramadan ya. Kepol. Oh, di itu, Patani di Thailand. Thailand oh tapi mereka tuh mereka tuh fasih-fasih ya dengan berbahasa Melayunya seperti itu ya guys ya kan kemarin ada juga yang uh, vlognya Kak Nana itu mereka kayak nggak faham gitu dengan bahasa Melayu. Ngerti sih dengan bahasa Melayu, cuman nggak bisa ngomongnya kadang gitu guys. Tapi di sini rata-rata banyak yang bisa ya bahasa Melayu. Mungkin karena di selatan Thailand itu sendiri ya guys ya. Kepok, nah, nah, nih ya. kepo, oh sedap. Oh kerang enak nah, banget. Kapani, Ah. Kan itu dia kita naccong, nih Sinetra aku apa 30 Oh Tiga puluh tahun <tangan> Oh Oh kau oh lagi kalau lagi biasa nih jual mana? Ayo biasa nih tuh sarana tuh. Kebunnya. Ah, nak Hahaha. Okay, tuh paham. Oke, ada ingat ada. Jualan-jualan biasanya okay. di mana gitu guys? Pang!! Dia sebutin Pohonan tempat gitu. Tuh paham lah. Sini ke lama dong, tapi sekarang pas mau ada, pas oh, mau ada di pojok, pas mau ada, ya. pojok pas dua, ini namanya nah. daerahnya nih. Ada cabangnya Idu. juga, guys. Wow, oh, ramai juga orang mengantri oh, jualnya, jualnya, guys. Siapa ya. anjak? Yang beli Baka, gitu bapa ya, guys ya? Ada lagi, ya? Bapa. Bapak kayak ada ah, lagi. saya -say lagi ini duduk ayam dari tikok leko, pak leko. Pak leko ayam. Wuh, empat puluh ekor ayam, berarti ini laris banget asli, guys ditanyakan berapa kilo gitu ternyata 40 ekor eh nah, kalau kepoh gini kepoh ni 30 kilo 40, oh, 40 kilo 40 kilo banyaknya lama tengok enda juk lagi ha jangan bubuh bu, bu. sini <sele> oh iya pan panah deh boleh pakai panah panah oh, sedak sedak guys anak kepoh harga kepoh 50 Oi oh, hmm. sedap asli terliur ya, ya, kan anak-anak tengok, tengok ini. Ha tu. Ah le. Cuba perna ingat. Ya Allah. Dua ya, kali ni nak wey masuklah. Ha. dua kali kak Oh dua kali. Dua kali hokitan kita ni tak boleh nak we chai. Kenot. Sat dai pala sat. Loi sepok le. Kha jadi tak boleh masuk aranya. Oh, jadi pekat tu. Pekat ya. Tuah pekat molek. Wah hmm, sedap nih guys, yeah. asli sedap banget yeah. <tuk> uh, Biasa di kampung tuk juga tuk ada kayak gini Di tempatku Itu Lepas beraka baru masuk sepati dengan baru ah, Ini bakar <tuk> Asli bikin giler. Tak pemagi di cabai tiga bolehlah mangi kedakak. Kak apa kak? Kak gule tuan so. Kak gule tuan so. Ya. Ayah gule tuan so. Ayah golek tuan so. Okay, terima kasih Yo, untuk untuk maklumat leh jua leh. Okay, semoga muhareski. Amin. Ya, assalamualaikum. Oke okay guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi guys, Kak Nana Supaphon ya, yang memang bikin saya itu ngiler, guys. Oh. Asli ngiler banget, makanannya enak-enak gitu. Dan apa ya, guys? Ya, suasana di sana tuh kayak enak banget juga gitu, sama kayak di Malaysia, di Indonesia hampir sama aja sih. Iya orang-orangnya juga sama aja gitu bahasanya mudah difahami juga Mungkin kalau kita ngobrol langsung yang dengan orang-orang Thailand yang benar-benar Thailand gitu nggak bisa bahasa Melayu mungkin agak-agak susah gitu Tapi karena mereka itu bisa berbahasa Melayu ya kan Sedikit banyak saya faham dengan apa yang disampaikan oleh Kak Nana dan juga para penjual yang ada di sana guys Wow, keren banget ternyata bazar Ramadan di sana itu nggak sepi, gitu kan? Saya kemarin di bazar Ramadan itu ada di Solo Baru, guys. Ada di Solo Baru dan saya ke sana, tapi memang gerimis gitu. Jadi bikin sepi gitu, mungkin mungkin gitulah, kan? Kalau gerimis itu orang-orang pada, pada males keluar gitu kan, untuk jajan ataupun untuk berbuka, atau karena waktunya yang sudah agak malam, saya ke sana, guys. Mungkin kalau sorenya itu ramai ataupun sebelum berbuka itu ramai gitu kan Wallahualam saya nggak tahu juga Tapi pas sampai sana memang agak sepi gitu Oke okay, guys itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request Sudah support channel ini sampai sekarang Selamat menunaikan ibadah puasa Selamat berbuka puasa buat teman-teman semua yang sudah menjalankannya Dan terima kasih saya Pemintah diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh